Assalamualaikum guys, inilah lambung stoper tiga ini yang belum dikustom, masih original. Ya. Kita sudah bongkar mikannya ya guys, tapi nggak ada video. ini ini dia saya udah eh, ini-nya tertinya rat bulat ya kebulatan, saya rat tonjokin di sini gar.